Selamat datang di channel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Said 77. Jangan lupa klik subscribe, like, komen dan share. Dan jangan lupa klik tombol notifikasi yang berbentuk lonceng. Agar kalian mengetahui video-video terbaru saya. Dan jangan lupa follow juga Instagram, TikTok. Di situ saya juga Upload-upload video Yang belum Tolonglah Di follow Kembalinya saya di Youtube Bukan tentang game Tapi Menjawab Curahan hati para random-random Public Pastinya bakal seru Nanti ada 5 curahan hati Yang bakal Saya Jawab langsung saja ke videonya. Oke, okay, untuk yang pertama, laki-laki kalau udah patah hati, kalau enggak rambutnya yang panjang ya tidurnya larut malam. Kalau rambut gua sih enggak panjang ya, tapi tidak bisa bohong dengan tidur larut malam. Saya enggak apa-apa sih sebenarnya kalau patah hati itu udah kontiratnya laki-laki sebenarnya jadi ya buat kalian yang sedang patah hati kalian ya bukan saya kalau saya mah udah sering haha <tik> jadi pokoknya tetap mengeluh jangan semangat curahan hati yang kedua ada seorang romer yang lagi pakai hepar entah karena lagi sakit hati, atau terabaikan Oke, okay. ini tentang mobil legend sih kayaknya kalau biasanya pakai romer, dia tiba-tiba pakai hyper kan romer nih mainnya sabar nih, sabar sabar sabar nahan egois, ketika dia pakai hyper, otomatis egoisnya tinggi, naik, emosinya juga naik nah itu kemungkinan dia sakit hati bukan terabaikan kalau terabaikan masih bisa pakai romar karena sakit hati sama terabaikan itu beda sakit hati itu udah fatal kalau terabaikan itu biasanya dia kena zona tarik ulur <tuk> yang tadinya cuek baik cuek, baik cuek baik. Cuek, baik. Nah, itu bisa saja terabaikan tapi tidak dengan sakit hati oke okay, untuk yang ketiga kelak kau akan ku beritahu anakku betapa bahagia dan sulitnya meneluhkan hati mamahnya wah ini nih yang demen tiba, -tiba tuh kayak dia bersyukur itu, dan dalam bersyukur itu dia bakal menceritakan ke anaknya tapi satu pertanyaan uh, apakah dia ingat apa yang dilakuin dulu yang dekat dengan mama anaknya itu dan kalaupun dia ingat pasti bakal anaknya mikir nih oh, kok mama saya mau ya gitu ya atau mama saya belum sadar <laughs> kemungkinan kayak gitu kemungkinan tapi ini kan namanya juga rasa bersyukur, ya boleh saja. Untuk pertanyaan keempat, demi Allah sekarang sampai kapanpun pun, gak, gak bakal saya maafin orang yang udah bikin saya punya anxiety, anxiety, anxiety ini lebih ke trauma sih kayaknya anxiety trauma, trauma ini akan hal-hal yang sama, sakit lama juga bisa jadi orang itu kayak trauma gitu, mau hal-hal yang baru jadi takut trauma takut hal yang baru itu dia, ya kayak trauma itu namanya NCT jadi dia kalau mau memulai hal yang baru dia mikir nih, mikir enak kalau dua kali lipat seribu kali lipat dia mikir jadi lebih daripada aku mengulang sakit yang sama mending nanti duduk nah itu kayak trauma itu namanya trauma istilah lainnya anxiety. Curhatan yang selanjutnya itu yang kelima kukira malam minggu ternyata malam bantu aku angg Ini kayaknya seru sih. Kukira malam minggu, ternyata malam bantu aku. Oke musik. Gimana ya? Lu bakal berarti di wanita yang tepat. Kalau masalah tercintaan, sih, kalau masalah keluarga, saya nggak tahu. Masalahnya, kalau tentang keluarga, saya lebih... Ayolah itu mungkin urusan mereka. Kalau urusan percintaan ah, itu tadi, lu bakal berharga di wanita yang tepat. Oke okay, mungkin itu dari curahan hati dan jawaban-jawaban untuk curahan hati pada publik-publik random. Ya terima kasih buat yang sudah nonton, walaupun nggak seru terima kasih nantikan video saya selanjutnya see you next time and see you next videos see you, terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh